Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK, hari ini, Rabu, 10 Agustus 2022, tercatat turun Rp 1.000 per gramnya setelah kemarin sempat naik Rp 9.000. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 995.000, turun Rp 1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Selasa, 9 Agustus 2022 sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual 547.500 rupiah, juga turun 1.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol rp 4.750.000 rupiah, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga 9.455.000 rupiah. Sementara itu, harga jual kembali, buyback, emas antam berada di level 858 858.000 per gram, turun seribu rupiah dari harga perdagangan sebelumnya. Sekian harga emas untuk tanggal 10 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.